Jik jik, jik jik balik lagi bersama otong pin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini ya seluruh ya hari ini kita akan mencoba mereview game get off dengan membawa modal 77.000 saja yuk semoga kita dapat pola-pola yang mantap ya seluruh ya kita main di bet 1200 seperti biasa kita coba manual dulu ya seperti biasa lah ya buat kalian view, -view lama pasti paham pola-pola ini ya bosku lima kali manual dulu kita coba double jeng aktif kita berburu di quick dulu oh ya yang pertama kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs slot tergacor tersolid sang derajat punya akhirat herat di sini berapa pun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini bosku satu satunya cek satu satunya situs yang Kalian bisa tahu RTP game Relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri ya seluruh Jadi buat kalian semua selalu cek RTP game sebelum bermain agar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak Dan cuma di RTP ribu kalian bisa cek RTP game gratis seluruh Relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri ya seluruh ya jadi buat kalian semua langsung gaskan saja, contoh cocol menjadi RTP 8.000 Untuk linknya saya taruh di pin komennya bosku. Langsung gaskan saja. Untuk cara daftarnya mudah, ya seluruh Dan untuk cek RTP-nya juga gampang, langsung buka aja. Link situsnya langsung daftar dulu, terus deposit dan hajar dengan pola-pola mantap ya bosku. Oh ya. Yeah. Um, jadi, jangan ragu, jangan memang main ya. cuma daerah 880 pastinya. Yuk, yuk, langsung gaskan saja ke link situs untuk linknya ada di pin komen ya, bosku. Uh, dor nah, mantap! back to the game ya, Surya kita dapat free spin ini. Lumayan tadi, nah, kita main di RTP 86 lumayan-lumayan gacor lumayan juga ini. Kita udah dapat free spin di putaran-putaran awal ini, padahal belum apa-apa. Yuk, kuning dulu, baby, ruduli jadiin, akhirnya lumayan ya tambul udah lima pulas sisa masih enam kali free spin lagi terus ya, kasih paham kasih yang gurih-gurih -guri. kasih profit profit manisnya pastinya ya bosku ayo set tuh konekin hijau dulu boleh yang jelasnya kurang nih pasti hmm. biru kurang kasih gelas masih kurang dua, pulang masalah enggak apa ya. ayo kasih profit profit manis Nuh, dong, hijau konek merah dulu dong i kuning ikut mantap gendangnya boleh itu gendang lima hmm, ribu lagi dong petirnya us uh, biru dulu dong kuning turun dong kuning turun dong aduh ah, marah merah lumayan ya, sus 6000 kali 22 hmm, 149 ribu bosku, aduh tuh lumayan-lumayan gurih juga ini ngoling di rtp8000 bosku untuk linknya lah saya semakin di bento menafikan saja cocok-cocok menjadi rtp8000 batin biru dulu mantap kuning ikut muncul enak nih hmm. nah, mau ternyata kuningnya merah aduh kurang satu ternyata malah. bosku biru juga malah. Nah, masalah 260.000 profit pertama aja di free spin pertama masih free spin-free spin, free spin. awal ah, masalah yuk kita coba berburu berburu profit profit manis lagi ya bosku dan buat kalian semua bisa dibantu like comment subscribe nya karena cuma di channel opong spin satu-satunya channel slot gacor hari ini dan satu-satunya channel yang berbagi pola slot gacor hari ini bosku jadi buat kalian semua bisa dibantu like comment subscribe nya dan buat kalian semua viewer setia yang punya pola andalan bisa di share di kolom komentar biar saya coba pola-pola andalan dari kalian semua ya bosku Ayo, kita naik bet biasa ya seluruh kita coba berburu di 2400 masih di 30 quick juga semoga kita dapat free nutrition yang agak-agak berisi daging gitu loh biar kita profit-profit mantap langsung apakah guru ya kalau bawa modal 77.000 ya profit 500 udah masuknya profit lumayan sih, seluruh dengan lihat red gamenya yang ya lumayan naik turun-naik turunnya cepet banget enggak nyampe 10 menit bisa RTP nya turun drastis jadi buat kalian semua gimana caranya main profit besar dengan waktu yang dikit itu status itu kalian bisa langsung main ke rtp8000 bosku karena cuma di rtp8000 kalian bisa mengetahui rtp game di provider manapun live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri sur. dan di, di rtp8000 juga ada pola-pola andalan dari para-para sesepuh dibuat kalian semua langsung cek RTP game karena aja pola mainnya itu otomatis ada pola-pola andalan dari situs kami bisa kalian coba-coba juga biasanya sih pada mainnya manual manual quick manual gitu Cuma buat kalian semua langsung gaskan saja ke RTP 8000 pastinya untuk linknya saya sematkan di pin komen di ya bosku langsung gaskan saja gas jadi RTP 8000 pastinya ya bosku ayo kasih dong free spin free spin oh, oh, biru aduh susah nih hmm. kalau dilihat dilihat dilihat dari polanya dari tadi petir di luar itu agak jarang berarti itu free spinnya ada di dalam scatter maksudnya RTP gamenya itu ada di dalam scatter jadi buat kalian semua yang seneng langsung gas bui bisa langsung di aja kalau pola-polanya kayak gini tapi buat saya seorang pemburu Frisbee kita tetap utamakan berburu Frisbee dulu dong pastinya bosku Kita coba berburu-buru Frisbee dulu kalau saldonya emang turunnya lumayan drastis kita langsung gaskan bunyi saja yuk kasih dong Frisbee nya us udah tiga-tiga terus ini nanggung dikit lagi biasanya Nuh maka udah jadi dong jelasnya turun Aduh malah hijau di sana anjir gila jelas ternyata hijau, hmm lumayan ya seluruh Brisbane ke dua di bet 3400 tadi di bet 12200, buat kalian viewer lama pasti paham pola pola itu terus kasih paham kuno ungu dulu hijau turun dong, aduh malah ungu anjir, lumayan lah ya seluruh sambil tiga dulu di Brisbane awal, merah aduh nggak mau dong, birunya uh, ungu fix jadi nih, ungu kuning lah, tuh kurang satu semua anjir. Masalah, gak masalah-masalah tahan emosi kontrol semuanya dulu kita serahkan semua kepada us pastinya yuk us, kasih paham dong yang guri-guri dirubah tuh langsung semua anjir nih us yuk uh, kuningnya dulu kasih kuningnya kasih dulu dong Uus, kuning set ya yuk cincin jadi cincin fix jadi sih tuh merah biru hijaunya dulu hijaunya hijau merah nyusul nyerah nyusul mantap atas gendang kasih petir dong pastinya bosku lumayan ya skor ya 22.000 lagi dong 22.000 kali 7 lumayan 154-an ya bosku duh, duh, duh, duh, duh, duh. lumayan lumayan-lumayan profit juga ya bosku ini kalau profit di atas 500.000 kita langsung auto kaburkan saja ya bosku jadi kita pemain modal receh kita pemain pencari profit jadi selagi ada kesempatan WD langsung WD kan saya yuk biru jadi dulu mantap merah nusul dong merah pasti kurang satu sih biasanya hmm, udah kelihatan dari pola-polanya kuning jadi biru ikut dong biru ikut dong mantap ungu tuh ungu bisa ungu ungu ungu jadi atas cincin-cincin sih nah nih petirnya nih petirnya us Ah, nurut sekali, walaupun kaldu nggak masalah, seluruh Pecahnya mantap banget ini. Oh, birunya jadiin dulu dong. Ah, Kali ini biru jadi itu atas merah, biasanya biasanya sih gelas tuh, cuma nggak masalah ya. Kita nikmati dulu, sempak-sempaknya ya, bosku. Aduh, lumayan-lumayan, gurih juga ini sempak-sempaknya nih. Udah udah ratus tujuh lima, yuk. Dua lagi, us kasih paham dong. Ah, aduh, nggak mau, kak. Bos. lagi gitu kuning dulu boleh. Udih dulu sih. Biru merah, biru merah. Biru dulu ternyata ungunya susah turun sayang sekali bosku. Tapi enggak masalah lah ya. Udah. Kita profit 500-an. uduh du du du sepertinya ini kesempatan untuk wiri yang paling bagus, bos. Jadi, selagi ada kesempatan, wd dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr Jackpot